Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan menginformasikan inovasi terbaru dari Snapchat. Namun sebelumnya, silahkan subscribe channel ini. Inovasi terbaru dihadirkan Snapchat melalui perangkat drone selfie yang diberi nama Fiksi. Drone selfie besutan Snapchat itu memiliki ukuran sangat ringkas sehingga mudah dibawa kemana-mana. Drone selfie Pixie dijual dengan harga $230 Amerika Serikat atau setara 3,3 juta rupiah. Pixie dapat dikontrol tanpa alat pengontrol ataupun tongkat panjang sehingga kegiatan berfoto jadi lebih praktis. Ada empat mode penerbangan yang bisa dipilih pengguna dengan menekan opsi-opsi tombol yang tersedia di badan fiksi. Tombol pengaturan untuk piksi pun terletak di bagian tengah badan drone sehingga dapat dengan mudah diakses. Belum ada ulasan langsung tentang Pixie, seperti waktu terbang maksimum, spesifikasi kamera, hingga ketinggian maksimalnya yang bisa ditempuh piksi untuk terbang. Meski demikian, Snapchat menjanjikan bahwa pengguna bisa mengirim langsung hasil foto dari drone ke ponsel lewat aplikasinya dengan tersimpan rapi di Snapchat Memories. Beberapa efek juga dapat diterapkan pada foto, seperti efek lompatan, pantulan 3D, serta tambahan efek lain. Kabarnya, Pixi hadir berkat kerjasama Snapchat dengan perusahaan Robot Zero Zero Robotics. Pixy baru tersedia untuk pasar Amerika Serikat dan Perancis, belum diketahui apakah Snapchat akan merilisnya secara global atau tidak. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini.